sungainya seperti ini itu sangat bagus untuk area pemancingan ini yang masih berusia sekitar 8 tahun tenggelam sudah kembali ke kebun sekarang kita ke belakang kebun yang sudah mendekati sungai kita usahakan hari ini tembus ah, jalan ke ini lokasinya ya ini lokasi eh, itu, itu sungainya itu tidak jauh lagi teman-teman sudah sampai sungai sekitar 10 meter sudah sampai ke pinggir sungai ya di sana sungainya ya tidak jauh lagi ya itu sungainya kita sudah mencapai di pinggirnya senang sekali ya sudah hampir satu minggu kita membuat jalan Tembus ke sungai akhirnya sampai juga itu dia teman-teman itu dia ini asik sekali kalau mancing aduh bagus ini kita lanjutkan ya sedikit lagi sampai kita bisa mencapai pinggir airnya ya. Coba kita turun ke bawah lagi. Saya akan ceritakan sebuah kejadian sekitar 10 tahun yang lalu di sini. Di mana ada salah satu warga di sini yang masih berusia sekitar 8 tahun. Denggelam Saat bermain dengan teman-teman kecilnya Habis bermain bola waktu itu Tapi Saat mereka selesai mandi Salah satu dari mereka tidak balik Dan keluarganya pun bertanya Akhirnya mereka mengatakan Kami mandi bersama-sama di sungai Akhirnya Seluruh penduduk desa pun mencari keberadaan warga atau anak tersebut. Lokasinya masih seputaran ini tapi ini sudah sangat sangat lama tidak ada yang ke sungai karena kejadian itu. Waktu itu airnya masih di daratan ini ya daratan ini dulunya masih sungai dan di sini tengahnya sungai, di tempat kita berdiri ini sungai sebenarnya dulu tapi karena setelah tidak ada yang ke sungai lagi hari ini kita berhasil tembus ke sini dan ini yang kita dapatkan perhatikan itu arah dari hutan, al alur sungainya mungkin sekitar 70 km baru sampai ke Aceh Tengah ini sungainya langsung menyambung ke sungai Aceh Tengah Cuman saya pun heran kenapa bisa daratan atau sungainya dulu sudah menjadi daratan. Tapi itu bukan bukan sebuah fenomena alam karena itu wajah kena abrasi mungkin. Dan ini pun uh, bengkokkan sungainya di sini tepatnya atau lubuknya ini lubuk sungainya. Cuman niatnya kita adalah bisa memancing di sini ya. Ini ada apa? Ya, pancingan orang-orang apa ini nggak tahu juga ini. Pokoknya ini lokasinya kita gunakan untuk memancing. Menurut pengalaman pribadi saya, jika sungainya seperti ini, itu sangat bagus untuk area pemancingan ya. Ini kita gunakan. Gak boleh sia-sia ini. capek pun kita udah satu minggu mencari. Jalan tembus ke sungai Akhirnya berhasil kita tembus hari ini Maka Dari itu Hari pun sudah mulai Sorry Saya pun sudah Kelaparan Tadi ada Dititipkan Ikan sama istri Untuk Keperluan saya di kebun jadi, langsung saja saya bakar mencari dulu tempurung atau apapun kayu bakar yang bisa menjadi arang. Sekarang kita kembali ke bubuk untuk mempersiapkan kanan sore. Karena sudah lapar, ini jalan pulangnya ya. pulangnya mau sampai itu kubuknya itu kubunya kita kedatangan petani sebelah yang udah nunggu di kubuk kita sapa dia dulu ya sore ini kita kedatangan uh, petani dari kebun sebelah tapi dia sudah siap mandi mau pulang kebetulan kita ada di gubuk dia mampir sebentar sekalian kita pegang ikan bersama ya Sambil menunggu ikannya matang dipanggang, kita ngopi dan santai-santai dulu di gubuk. Itulah untungnya punya gubuk ya. Itu gubuknya, itu gubuknya. Nah, itu dia. Sambil kita tunggu ikannya matang, kita bersantai di gubuk ya. Ikuti kita terus sampai selesai. Ini kawan yang jagain ikan panggangnya Saya akan Mandi ke sungai dulu Tapi Karena kondisi saya pakai handuk Saya tidak menampakkan diri di kamera Ini jalan menuju ke sungai yang Barusan kita tembus Sudah menjelang maghrib kayaknya ini Udah supi sekali dan kita pun sudah siap mandinya sekarang saya pakai baju ganti dulu biar makannya enak karena kawan kita pun bajunya rapi kita pun harus rapi ya ya kita tidak malu sama dia ikannya hampir matang setelah pakai baju langsung kita makan ya dan pulang Hampir matangkannya teman-teman, enak sekali nah. nah ini udah siap ya, langsung kita makan ya. Kamu. mala memang bawang. juga kau gak mau ibu Đồ mẹ mẹ mẹ, lũ